Je vais faire un Lagi akur ya, lagi akur Jadi siap perang malam ini ya bang Siap perang yuk Habis merangin istri tadi Oh ala Musimnya musim seperti ini sih Oh iya iya benar Terus tersembang biak sorry. masih mesti berkembang biak ya. Mm -hmm. Wah. Gimana sih ngapain lagi kalau nggak berkembang biak? Apa begitu juga sama dengan Mbah Dagi? Ini sama. Sama oh. saja ya. Hahaha. Hanya bedanya dia ngandar. Oh kalau bang Marcel, lain lagi. Oh. Oh. Itu yang di plastik apa bang? Ne. ya, saya nah, makanan Oh, makanan ya Ini lawung Yang kurba <laughs> Tadi aku ke rumah Katanya Itu ya, ngantar ibu iya. ya kayak Mas Probo pun katanya ganti lampu Dari malam jalan kok cepat pulang? Ya kalau kita sih ikutin mas kanan kan? kan. mau hmm. Ke kiri, ke kiri, kiri, ke kanan, ke kanan Ke kanan, ke kanan Kalau nah, belum sempat mau lain akan malam-malam berhendung dia kan? Yes, malam -malam jalan, yes. Gitu. <laughs> Aduh Bisa juga orangnya, orang pupuk pokok sudah Pak kasih wah ya oke ha iya gue oh ya iya ya Terima kasih sí, sí, kalau kelewarn lalah nih pokoknya cek ya Ini, ini mau berhenti hujan ini. Menghentikan hujan di lubang marcel ini, berusaha untuk menghentikan hujan. Ini nggak bisa pulang hujan. Noh. Langgar saya umur untuk menitkan hujan. Ini cuma Kalau misalnya Mas Toro bisa ngadain di sana. Pasti tidak, saya yang Lah, <tuk> <tuk> <tuk> nah, Mas, mas, mas, mas Rowo, coba petirnya, kan bongkar hujan Kan mana-mana, mas Iya, yuk Bukan tau, nanti petir, petir, petir, petir, petir. <tuk <tuk> Ada Ayo, ya, ya? udah, eh, begini, ini datang kabut aku ini jadi mau pulang oke oke siap siap mungkin kalau besok nggak bisa ketemu ya. oke siap siap oh iya iya iya iya <laughs> ya ini mas kese ya <laughs> Bubar semua hujan.